Teman, teman, kenapa? Una happy dong ya, oke? Okay, lagi satu dua tiga. Hai teman-teman, Mama sama Una lagi di halaman Balai Kota Tanggerang. Kita mau apa? Cari jajan? Kok bengong? Dia kenyang, jadi sebelum kita ngomong kayak gini Dia udah makan banyak Yuk kita cari, apa ya Mama mau nyari rujak bebek Yuk kita coba cari, yuk Ikut-ikut ikut depan balai kota ini kita bisa nemuin banyak banget jajanan khas kaki lima sini juga asik loh buat main sore-sore sama keluarga Ada rumput yang bisa kita dudukin jadi kita kayak alat piknik-piknik gitu deh Tapi jangan lupa alas kakinya dilepas ya biar rumput sintetisnya tetap terjaga Dan sampah jajanannya jangan dibuang sembarangan oke abang rujak bubuk yang mama idam-idamkan ada di ujung ya lupa pak pesen rujak bubuk satu ya pak ya, sepertinya berapa? 2000 udah mau bikin satu ya pak ya. Ini dia rujak gue, bagus sama Bapak siapa namanya? Pak Edoy Pak Edoy Pak Edoy, ini Bapak biasa ketemu di sini ya Pak ya? Enggak Enggak, betul-betul ya? Enggak, karena sabun-betul di sini enggak boleh Oh iya Jarang-jarang doang -jarang kalau ini anak oh, iya. Pak Gede asalnya dari mana Pak? Pandeglang Pandeglang Kita cobain deh Enggak ya. mau, ini udah sayang mantul. betul. duit duit mana duit duit? terima ya. semoga lancar apa ya jualannya akhirnya kesampean juga deh makan ujak bebek. gue sering ceritain ya gimana rasanya biar kalian penasaran buat nyoba sendiri. oke? Okay? sampai ketemu lagi ya. bye bye.